selanjutnya kepada zodiak yang kedua selanjutnya kepada zodiak yang ketiga selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang perlu melakukan suatu perubahan agar rezekinya semakin lancar di bulan Agustus tahun 2020 jika kartu zodiak sudah kita dapatkan ini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak yang perlu melakukan suatu perubahan agar rezekinya semakin lancar di bulan Agustus tahun 2020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 Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama, kartunya adalah Four of One ataupun empat tongkat. Untuk zodiak yang pertama yang perlu melakukan suatu perubahan agar rezekinya semakin bagus dan lancar di bulan Agustus tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Taurus yang diangkat kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei. Di sini digambarkan bahwasannya seorang Taurus perlu melakukan suatu perubahan di dalam kategori karir dan pekerjaan. Di sini digambarkan seorang Taurus perlu melakukan kerja sama dan melakukan suatu hal yang benar-benar serius di dalam melakukan pekerjaan dan fokus kepada karirnya. Dan di sini juga dikategorikan bahwasanya seorang Taurus membutuhkan seseorang untuk bertukar pikiran di dalam jenis kategori usaha dan jenis pekerjaan, di mana seseorang tersebut betul-betul paham dan betul-betul mengetahui tentang usaha dan karir serta pekerjaan yang sangat bagus dan untuk support energi yang didapatkan oleh seorang tarus adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa dan di sini menggambarkan seorang tarus perlu melakukan suatu perubahan di dalam kategori karir agar rezekinya bagus dan lancar di bulan Agustus tahun 2020 yang didukung penuh oleh seorang pasangan tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan taurus sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah the hangman secara umum the hangman man itu diartikan pasrah tetap yakin yakin karena kuat dan yakin karena mampu melakukan suatu pekerjaan dan jika kartu the hanged man kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di disini menggambarkan seorang taurus perlu melakukan suatu perubahan di dalam kategori karier dan pekerjaan Agar rezekinya bagus dan semakin lancar di bulan Agustus tahun 2020 yang didukung penuh oleh seorang pasangan dan dalam game sini menggambarkan seorang Taurus jangan terlalu pasrah dan yakin akan usaha yang dilakukan sebelumnya karena di sini seorang Taurus perlu melakukan perubahan yang sangat drastis di dalam kategori karir dan pekerjaan agar menunjang keuangannya semakin meningkat dan rezekinya akan semakin lancar di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah Four of Cups ataupun Empat Piala untuk zodiak yang kedua yang perlu melakukan suatu perubahan agar rezekinya semakin lancar di bulan Agustus tahun 2020 yaitu seseorang yang berzodiak Aris Di sini digambarkan dan dikategorikan seorang Aris perlu melakukan suatu usaha ataupun perubahan di dalam kategori hubungan Asmara di sini disarankan kepada seorang Aris agar fokus kepada satu pasangan dan tidak melihat pasangan lainnya di sini seorang Aris juga bisa digambarkan seorang Aris harus menerima kekurangan pasangan dan mencintai kekurangan pasangan dengan melihat satu kebaikan yang diberikan oleh seorang pasangan dan ini menyebabkan seorang Aris akan mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020 dan rezekinya akan semakin lancar di dalam kategori ini yang perlu dilakukan oleh seorang Aris adalah perubahan di dalam kategori asmara dengan fokus kepada satu pasangan. Dan untuk support energinya adalah Page of sword. Secara umumnya, Page of Short itu seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun. Dan di sini menggambarkan, Seorang Aris perlu melakukan suatu perubahan di dalam kategori hubungan asmara bersama pasangan agar rezekinya semakin lancar dan semakin bagus di bulan Agustus tahun 2020 dengan dukungan dari seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri dan Getman di sini menggambarkan perubahan perlu dilakukan oleh seorang anak di dalam kategori hubungan asmara agar menunjang keuangannya dan kehidupannya semakin bagus serta rezekinya akan semakin lancar yang didukung penuh oleh seorang anak yang di bawah usianya 15 tahun yaitu anaknya sendiri dan Getman di sini menggambarkan jika perubahan sudah dilakukan keinginannya harus pasrah dan yakin jika rezekinya akan sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020 dengan suatu perubahan yang ia lakukan. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah 5 of Cup ataupun lima piala. Untuk zodiak yang ketiga yang perlu melakukan suatu perubahan agar rezekinya semakin lancar di bulan Agustus tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Gemini yang dianggap kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang Gemini agar menunjang keuangannya dan rezekinya semakin lancar dan semakin terbuka itu adalah di dalam kategori hubungan asmara ataupun di dalam kategori pasangan di sini digambarkan bahwasanya seorang Gemini terlalu mempercayakan kepada seorang pasangan sehingga di sini seorang pasangan akan semena-mena untuk mengeluarkan keperluan yang tidak penting dan keperluan sesuka hatinya dan di sini juga digambarkan Gemini perlu melakukan introspeksi keuangan kepada pasangan dan perlu mempertanyakannya sesekali kepada seorang pasangan agar seorang Gemini mendapatkan perubahan di dalam kategori rezeki dan mendapatkan suatu kategori perubahan yang sangat drastis di dalam segi materi dan segi kehidupan dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik opsi. Secara umumnya kenaik opsi itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun Dan di sini menggambarkan seorang gem perlu melakukan suatu perubahan agar rezekinya semakin lancar Dan semakin bagus di bulan Agustus tahun 2020 dengan mengintropeksi dan mempertanyakan kepada pasangan tentang kategori keuangan Dan perlu melakukan pengontrolan keuangan dan pendapatan dan di sini, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun akan mendukung tingkah seorang Gemini dan mendukung perlakuan seorang Gemini kepada seorang pasangan, di mana agar menunjang keuangannya semakin meningkat dan mengontrol keuangannya semakin bagus. Sehingga di sini, rezekinya akan semakin lancar dan rezekinya akan semakin terbuka di bulan Agustus tahun 2020. Dan jika kartu The Hangatmen kita gabungkan dengan Zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan seorang Gemini perlu mengontrol suatu keuangan di bulan Agustus tahun 2020 dan perlu menanyakan tentang hal keuangan kepada pasangan yang didukung penuh oleh seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan The Hangman disini menggambarkan seorang Gemini tidak boleh pasrah dan yakin begitu saja kepada seorang pasangan karena disini semua pasangan kelihatan sedang memanfaatkan seorang Gemini dimana semakin lama keuangan Gemini semakin habis apabila terus mempercayakan kepada pasangan yang selama ini dan disini juga bisa diartikan bahwasanya seorang gemini perlu melakukan perubahan agar rezekinya semakin lancar dan keuangannya semakin meningkat di bulan Agustus tahun 2020 Selanjutnya kita kartu Zodiac yang keempat dan kartunya adalah 9 of One ataupun 9 tongkat Untuk zodiak yang keempat yang perlu melakukan suatu perubahan agar rezekinya semakin terbuka dan semakin lancar adalah seseorang yang berzodiak libra yang diangkat kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober di sini seorang libra perlu melakukan perubahan di dalam kategori kader dan pekerjaan di mana seorang libra harus mempertanggungjawabkan dan benar-benar menyelesaikan suatu pekerjaannya dengan idenya dan dengan usahanya sendiri tanpa memanfaatkan bantuan orang lain di sini kelihatan sebelumnya seorang libra selalu memanfaatkan dan meminta bantuan kepada orang sehingga di sini pekerjaannya tidak berhasil maksimal dan tidak dikontrol oleh seorang Libra sendiri dan di sini perlu dilakukan perubahan oleh seorang Libra yaitu dengan mengkontrol dan bekerja penuh tanggung jawab dan penuh dengan kedisiplinan yang dapat menunjang rezekinya akan semakin lancar dan membuka pintu rezeki kepada seorang Libra di bulan Agustus tahun 2020 dan untuk support energinya adalah King of Pentacle Secara umumnya, King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini seorang Libra perlu melakukan suatu perubahan agar rezekinya semakin lancar di dalam kategori kehadiran pekerjaan yang dimana seorang-orang tua Libra sedang memberikan masukan dan motivasi yang sangat bagus agar Libra semakin fokus di dalam bekerja. Dan dalam Gatman di sini menggambarkan seorang orang tua memberikan nasihat kepada seorang Libra agar semakin fokus di dalam bekerja dan di satu sisi seorang orang tua pasrah namun yakin akan perubahan yang dilakukan oleh seorang libra di dalam kategori pekerjaan akan menunjang rezekinya akan terbuka dan rezekinya akan semakin lancar di bulan Agustus tahun 2020 dan bisa kita simpulkan bahwasanya empat zodiak yang perlu melakukan suatu perubahan agar rezekinya semakin lancar yaitu seseorang yang berzodiak Taurus selanjutnya yang berzodiak Aris, selanjutnya zodiak Domini dan selanjutnya zodiak Libra.